gimana sih, pelajarin dong. Halo guys, assalamualaikum semuanya. Di video kali ini seperti biasa ya, di sini saya akan membagi yang terbaru guys ya. Oke, jadi seperti biasa kita langsung aja masuk ke video priset yang pertama.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 Oke okay, lanjut ke persediaan yang ke enam Oke okay, lanjut ke yang ke tujuh ya Oke, okay, lanjut ke bersedih yang kedelapan, guys. Oke, okay, lanjut ke bersedih yang kesembilan. oke okay, lanjut ke versiode yang ke 10 oke okay, lanjut ke versiode yang ke 11 ya Oke, okay, lanjut ke presiden ke-12, guys. <SILENCIO> Oke, okay, lanjut ke presiden ke-13. <SILENCIO> Oke lanjut ke presiden yang ke-14. Oke okay, lanjut ke peserta yang ke-15.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 Okay, lanjut ke versi yang ke delapan belas, oke. Lanjut ke versi yang ke sembilan belas. Oke lanjut ke presiden kedua polos. Saya tidak akan malu jika kelihatan jomlo karena jomlo itu seperti bendera merah putih. Saya <tuk> ya, tidak akan ada yang suka tapi banyak informasi. <tuk> Oke guys, jadi mungkin itu aja dan presetnya ada di deskripsi dan kalian jangan lupa subscribe dan nurl ini dan kita bertemu lagi di video selanjutnya.